selamat pagi oh, bapak oh, <laughs> ibu dan bapak bapak lagi ngenteni opo sih mbak mbak ngenteni opo mbak ngenteni opo enggak ngenteni opo lagi kaya nak sepatuan hangat yang itu yang bagus tipis kamu berangkat ya hari ini hati-hati di jalan ya <tipun> <tipun> Ujian, aku masih ujian <tipun> Aku masih ujian ke Madinah Bapak-bapak, Ibu, Ibu, sekalian perjalanan kita Insyaallah adalah program 12 hari terhitung dari hari ini jadi 5 hari nanti di Mekah 5 hari di Medina nanti kita akan take off jam 2.30 waktu Surabaya jadi nanti kita sholat duhur dan asar bersama-sama berjamaah di Bandara Juanda kita landing di Jekah Insyaallah jam 10 malam Hari ini juga jam 10 malam Kita sampai di Jeddah Kemudian melanjutkan perjalanan Ke Madinah Kemudian untuk Masalah visa Alhamdulillah dari Empat hari yang lalu sudah selesai Kemudian Untuk Tasrah Masuk Rautah juga Sudah selesai Sekarang paspor anda Masih berada di Juanda untuk proses Check in di Bandara Juanda. Nanti kita datang tinggal ambil boarding pas kemudian langsung balik. ada ya kita jaga ke kompakan. mulai dari sini. Di kota manapun yang penting kita berangkat bareng boleh bareng Insyaallah. Kanan mungkin satu jam dari sana. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, senang sekali. sekali. Berbunga-bunga ya hari ini ya. Gultolia Doraemon dong, Kak, nah, kita komen Mbak Uti, loh Mbak Uti, kok gak Doraemon? Iyo, air putih, Doraemon, <laughs> doraemon. Tiga capek, strong ya. Wanita strong, one night shuttle bus. Satel, bus eh udah gak muat deh gak muat lah, sudah. next tunggu selanjutnya oke okay. 19 GH Masin. Terima, terima kasih. Wow, Piketin, ya Nomor Sama. 19, Mbak. 19. Gh Nih, sini. Entar sudah kayak pesawat habis ini take off ke sekitar jam 10 malam sampai oh. ya Mbak ya. Yes,lek tidur tidur kilo banget. Bakal tulai kau. Nih Iya, gini dah. Oke deh. lagi jam 1 mbak dek de sini jam 1 dek de rumah jam lima jam lima oke okay, sekarang sudah di cedah di jeda terus maling uh -huh. tiga jam berlalu uh -huh. Aduh petang jeda terus tiga jam berlalu sekarang aku tidak tahu ini di mana tapi yang jelas tiga jam selanjutnya kita sampai di macet semacam SPBU enggak sih apa bensin area tapi warna enggak merah Indonesia kan merah i kuning kuning warnanya kuning gerget ngotin ket Naik bus tidak transit di juga Tapi langsung dari airport ke Madinah api gelap lo kan ini Wisambah Baba june lo Baba june uh -uh. dek kene enggak ono subtitel eh yoyo yoyo yoyo yoyo gak ngerti hotelnya Wimut teman hotelnya oh, Wimut tapi judo banget sampai masjid Nambawi oke jam 4 baru sampai hotel itu setelah 10 jam setelah 10 jam eh, oh iya. eh mbah sini-sini setelah 10 jam 12 jam di kedaraan warna-warni oh, pemandangannya bagus tadi di depan ada waja 12 jam di bus Brother. nah ini dua bestinya sudah sampai di hotel ya katanya mau party bubuk siang <tik> di bubuk siang ini. bagaimana perasaan anda setelah 12 jam duduk lenggah di mobil bunda capek dan bahagia nih. mas Robi, bagaimana perasaannya hari ini bahagia pengantuk belum belum ngantuk iya kan gak ada ngantuk ya nggih oke okay. bapak namini pun cinten. pak mustain bunda namini pun cinten. siti nur Asia. salam kenal Namini pun Sinten. Dari, dari Pandaan, nggih. Namini Mbak us, juga. Pandan juga. Ini pun Iya. Dian dadah coba-coba dadah. Salam kenal, salam kenal. Assalamualaikum Bu Haji. Waduh sudah pada siap. Mau ke mana Bu Haji? Ayah komo masjid edisi Ramadan ya Bun. <laughs> Maaf lahir dan batin geng Bunda sudah siap? Let's go. Wah, ini udah cantik dari sananya yang ini. sudah? Tidak ada yang tertinggal? Sudah, baik. Hayu. Hayu atuh. Hayu hayu hayu hayu hayu. Assalamualaikum. <laughs> <laughs> masih merapi-rapikan, geng-geng-geng, siap-siap-siap-siap, nice, siap, yuk, kakek aku, hmm. opini-pin lah, opini-pin lah, nen, nen, nen, iya mbak, kailang, kailang, iya, iya. Dua bestie di Tanah Arab Saudi, iya sobo-sobo eh, sak kamar kurang eh, coba <laughs>